urut 46. Kelas sudah jadi dari Mas Bimbu Ponorogo. Nama pohon Mustam Lur Lur. Selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para subscribe saya berada di pameran bonsai di pondopo kecamatan di pendopo kabupaten Ponorogo. Oke lor ini saya akan sedikit absen. Bonsai-bonsai yang dipamerkan di festival bonsai di Pendopo Bogot, Kabupaten Bogot, Dalam Rangka, Gerbek, Suro Ini kondisi untuk pamerannya. Oke, okay. let's go kita uh, lebih mendekat dan absen satu persatu. Let's go. Pertanyaan yaitu pemiliknya serut, uh, pemiliknya namanya Pak Didik T. Dari Madiun. Untuk nama pohon serut. Ini serut Lur Ini namanya Asam Jawa. Nama pemilik Pak Wanto dari Sawu, Ponorogo. Ini Lur Asam Jawa. Ini Kimeng. Dari nama pemilik Haji Uat dari Ponorogo. Ini Kimeng Lur Nomor urut 144, eh 44. Nama pemilik pacar dari Ponorogo Ini juga serut nomor urut 40 Dari nama pemilik rostivam dari Ponorogo Wah oh, ini lur serut bagus sekali lur ini Kimeng Ini mendapat piala Sepuluh besar lor Ini dari Magetan Nama pemilik Cong Culidin Nomor urut 38 lor Mantap Yang ini uh, Nomor urut 35 Dari Haji Fuad Sisir Nama pohonnya sisir dari Ponorogo Ini mantap juga lor Mendapat top ten, uh, Nomor urut 32 Dari uh, Apa ini warung es Ponorogo Nama pohon Apa ini ya Masuk ini lor, mantap. Masuk ini lor. Ini nama pohon elegan dari nama pemilik. Nama pemilik, baikilah hausung dari ngawi. Ini juga top ten lor, mantap lor. Oh mantap toh, mantap. Mari kita absen lagi. Mantap, mantap! Nanti kita absen lagi satu persatu. Ini nama pohon cemara udang. Dari Pak Win, Ponorogo, nomor urut 18 lor. Mantap. Lor, nomor urut 12. Dari nama pemilik, Cepuk, Ponorogo, nama pohon. Arabika mantap ini nama pohon wacang, nama pemilik Yono Ponorogo Lur ini lur. Mantap lur, mari kita absen lagi e, Nama pohon Nukyante, nama pemilik Antok. Noris dari Wonogiri, Lur. Mantap lagi masuk, Lur. Yang ini juga masuk top 10 ini. Serut nama nama pohonnya serut, Lur. Dari nama pemilik Elbara Ponorogo, masuk top 10 juga ini, Lur. Ini juga bagus, nomor urut 18, kelasnya sudah jadi, ini kelas jadi. Dari Mas Araspe, dari Terenggalek, lur, Ini serut, pohon, nama pohon serut, masuk lur. Ini kelas jadi nomor urut 29. Kimeng dari Mas Prabtosabu, Ponorogo mantap eh. ini masuk top ten kategori kelas sudah jadi nomor urut 27 dari mas Ali Arifin nama pohon wacang dari pacitan nah eh, lor masuk eh. top ten juga lor. nomor urut 26 dari mas Totok Nama pohonnya Iprik Ponorogo ini. Masuk juga. Mantap. Ini dari Mas Budi Ponorogo. Serut. Kategori sudah jadi nomor urut 48. Mantap. Nomor urut 46. Kelas sudah jadi dari Mas Bimbu Ponorogo nama pohon mustam Lurik lur mantap pikir lur mantap lur ini wacang lur wacang dari mas mulyadi pacitan nomor urut 44 kategori wacang sudah jadi masuk lur mantap rah. mantap ini sudah jadi kategori nama pohon serut nama pemilik Juli Din dari Magetan masuk top ten lur mantap baby. mantap to ini kelas prospek nama pohon brokenvil dari Mas Rukun Wonogiri lur maso okay. ini dari Mas Sanusi Ponorogo nama pohon kimeng Nomor urut 194, mantap lor. Ini Arabika dari Mas Subur Wonogiri Lorinir. Lor. Dia koyo, eh koyo. Namanya pohonnya Arabika dari Mas Subur Wonogiri. Ini dari Mas Agus Wonogiri. Nama pohon Kimeng. Nomor urut 29. Mantap lor. Ini kelas prospek dari Mas Sahri Trenggalek. Nama pohon landepandur, Landepan ini lor. Mantap toh. Ini serut dari Kang Edi Ponorogo, ini nomor urut 42 mantap toh. Ini dari Ngawi, nama pohon lau masih kategori prospek tapi sudah masuk top ten. Uh, nama pemilik balik lahan seng mantap nih Bagus iki. walaupun masih prospek. Kategorinya ini masuk top ten. Ini dari panorago Mas Budi Prasetyo. Masih kategori prospek. Nama pohon Santigi. Masuk ralur, masuk. Nama rurut 83 ini, prospek. Nama pohon Asam Jawa dari Mas erik Palelo, Mas Erik Ponorogo, lirur masuk, nah.